Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Kamera bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dari kamera DSLR dan juga GoPro. Oke, okay? apa aja kelebihannya? Gak usah lama-lama langsung aja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Indonesia Kamera. Oke, okay, langsung aja kita bahas.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 Gopro Hero 5. Jadi Gopro Hero 5 ini dia termasuk um, kategori action cam, dimana dia ini bisa dipakai untuk kalian olahraga, kalian mau motoran, kalian mau um, apa ya? Jadi vlog motor, kalian mau jadi vlog perenang, boleh banget. Gopro ini bisa dipakai di dalam air, bisa dipakai di atas air juga. Bisa dipakai di udara, di darat. <laughs> Jadi, GoPro ini multifungsi. Jadi, kita akan bahas kelebihannya. Yang pertama, yang pertama, kelebihan dari GoPro ini, dia anti air dan dia ini kecil, kecil dan anti air. Jadi, kalau kena cipratan, dia masih bisa. Tapi, kalau kalian pakai di dalam air, ya agak lumayan, ya agak gimana ya dia juga elektronik, jadi kalau di dalam air ya nggak bisa lama-lama, kalian bisa pakai waterproof supaya bisa ditaruh di dalam air tapi kalau untuk kamera DSLR belum ada waterproofnya tapi dia tahan percikan air juga dan untuk ini dia kecil kecilnya itu bisa dibawa kemana-mana mau kalian tempelin di helm, boleh banget kalian tempelin di dashboard mobil, bisa banget kalian tempelin di motor kalian juga bisa mau kalian bawa ke dalam air juga bisa kalian bisa pakai waterproof dan monopotnya juga mau kalian pakai buat menyelam juga bisa kalian mau pakai untuk um, waktu kalian naik balon udara atau waktu kalian terjun payung juga bisa banget nih karena dia ini kecil, multifungsi, dan juga ringan kelibatan yang pertama itu ya kecil, ringan, anti air kemudian itu kelebihan yang kedua dia udah bisa disambungin ke um, kalau ke HP belum bisa ya karena dia udah langsung ada layarnya di sini tapi kalau ke Xiaomi kalau Xiaomi itu um, dia bisa disambungin ke HP jadi kan bisa tahu hasilnya gimana dan dia bisa dipakai untuk video kelebihannya soalnya dia bisa dipakai untuk foto atau video dan kemudian GoPro Hero 5 ini harganya juga terjangkau harganya nggak semahal kamera DSLR ya jadi kalian bisa beli ini kalian bisa pakai untuk kalian um, vlog di rekomend banget buat kalian hmm. kalau kalian yang hobinya traveler jadi nggak perlu bawa Um, kamera gede-gede gak perlu bawa kamera yang berat-berat kalian bisa pakai ini bisa dap bisa langsung dapetin hasil yang um, memuaskan dan juga ringan dan kecil kelebihan yang selanjutnya dia pandangannya luas jadi gak hanya um, apa ya sebatas pandangan mata manusia dia gak cuma sebatas beberapa meter maksudnya gak sebatas apa ya gak sebatas pandangan yang 50 mm, gak sebatas pandangan lensa 50 dia ini pandangannya luas, view, uh, focal lensnya luas, jadi bisa menangkap satu ruangan seperti ini ya, bisa menangkapnya jauh, jadi bedanya itu terlihat kecil, kelebihannya itu ya. Kemudian di sini ada kamera DSLR, kemudian di sini ada kamera DSLR. Kamera DSLR Canon 700D. Canon EOS 700D dia termasuk tergolong kamera DSLR. Kalian bisa lihat di sini bodinya segede apa. Kemudian beratnya dia nggak berat-berat banget. Ya masih tergolong ringan, dia ya, kemungkinan satu lah. Berapa berapa gram gitu ya. 1 2 kg dan ketambahan lensa ini lensa 50 f 1,4 ini dia lumayan juga jadi lensa itu um, tergantung lensanya ya dia tergolong ringan atau berat kalau misalnya kayak lensa Canon ini dia tergolong dia tergolong agak berat dan apalagi kalau lensa yang lensa Canon 2470 dia tergolong berat juga apalagi yang 7200 dan di atas 7200 sudah masih ada juga dan untuk kamera DSLR ini kelebihannya ada kelebihannya yang pertama dia bisa dipakai dilepas pasang untuk lensa jadi bisa menyesuaikan yang menghasilkan bokeh menghasilkan focal lensnya yang luas kemudian menghasilkan cembung kemudian menghasilkan yang um, apa ya dia bisa menangkap objek yang jauh dari pandangan mata kita. Itu, bisa menangkap sedetail-detailnya itu. kemudian kelebihannya yang kedua dia bisa dipakai untuk foto video dan videonya juga kualitasnya juga udah bagus kemudian kelebihannya yang selanjutnya dia bisa dipakai untuk external mic external flash dan juga bisa dipakai untuk eksternal HDMI bisa di, bisa disambungin ke perangkat hardware dan di sini dia udah ada flashnya juga kalau GoPro dia kan belum ada flashnya jadi kalau gelap ya gelap kemudian kalau suaranya kalian bising ya bising dan kalau kalian pakai mic um, eksternal apalagi kalau pakai mic sarah monik, dia bisa kelihatan uh, kedengaran lebih jernih ya daripada kalau dia rekam langsung dari kameranya dan pakai flash eksternal ini bisa membantu kalian kalau keadaannya lagi gelap, apalagi kalau malam mungkin kalian butuh flash eksternal atau kalau siang gitu ya atau biasanya dipakai di dalam ruangan jadi seperti itu kemudian kelebihannya yang selanjutnya dia bisa, dia sudah dilengkapi dengan wifi atau wifi dilengkapi wifi dan juga Biasanya ada yang sudah touchscreen, contohnya seperti 700D, dan kelebihannya selanjutnya kamera DSLR di ini dia bisa tahan percikan air, bukan dipakai untuk menyelam ya, dia tahan percikan air. Jadi kalau masih hujan gitu, dia masih tahan percikan air, tapi jangan sampai kalian taruh di apa ya, kalian cuci kameranya ya, ya bisa-bisa ya kameranya mati gitu. Karena dia bukan tahan banting, kalau kamera DSLR ini dia bisa dipakai untuk aksesoris aksesoris. Contohnya, kalian pengen kamera kalian kelihatan bagus, kelihatan gagah, kalian pakein aja um, karet bodinya, kalian pakein silikon, silikon kameranya bisa kelihatan gagah. Terus, kalian pengen lensanya ini kelihatan keren gitu ya. Kalian pakein aja lens hood biar kelihatan keren dan juga bisa membantu untuk. Menanggulangi, masuknya debu-debu gitu ya Atau kalau kalian lagi Lagi shoot nih, kalian lagi ambil foto Kayak ada angin kenceng gitu kan Terus ada pasir-pasirnya juga Jadi biar nggak langsung masuk ke lensanya Jadi dia masih bisa untuk menahan gitu ya Masih bisa nggak sampai terkena ke lensanya langsung jadi seperti itu ya, kurang lebihnya kelebihan dari kamera DSLR dan juga action cam gopro untuk gopro ini variasinya banyak banget mulai dari yang udah lama-lama yang keluaran keluaran pertama sampai keluaran terbaru itu banyak banget dan untuk kamera DSLR ini juga kalau 700 d ini masih agak terbaru um, kalau yang lama-lama contohnya kayak Canon 1000D, Canon EOS D, atau Canon apa ya? Yang bagus tuh Canon EOS R2. Wow. Oke, okay. jadi seperti itu semoga bisa membantu kalian dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau mau mengajukan pertanyaan bisa banget kalian langsung aja uh, tulis di kolom komentar nanti kita akan jawab sebisanya dan akan kita maksimalkan juga. Terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau kalian suka dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kita. Saya Aisyah, pamit undur diri, salam sahabat fotografi, sidografi Indonesia, salam saudara.